Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, below Lovers serta Leslar Lovers, dimanapun kalian berada, difatifkan kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky. Billar. bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya, para sahabat, dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar bahagia, kabar baik dan terbaru seputar idola kesayangan kita Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada sebuah kabar yang tentunya membuat kita gak ketawa bahagia juga yang melihat kejahilan dari seorang Rizky Pilar pada anak tercintanya Ini membuat heboh semalam warga Konoha Persahabat ya Kelakuan dari Papa Bilar Yang selalu julidin Abang El Masya Allah Abang El segitu lucunya Gantengnya gemesnya Diedit persahabat ya. Aduh, Masya Allah banget ya Papa Bilar Kelakuannya membuat ngakak bahagia Para fans di postingan ini pun tentunya banyak sekali para sahabat terdekat Papa Bilar maupun Bunda Lesti Kejora yang berkomentar Perhatikan di kolom komentar dari Bang Afdal persahabatnya memberikan tanggapan juga Mengatakan bukan Bilar namanya kalau nggak jahil katanya tuh Bukan Abang Bilar kalau nggak jahil persahabat ya ada juga komentar lain nih Dari akun instagram Putra Siregar Ikut berkomentar juga Kaget katanya tuh saat melihat abang El Seperti ini kelakuan dari papanya Persahabat ya Ada juga komentar lain diberikan dari Teh Ocha Persahabat ya Teh Ocha mengatakan kakak katanya tuh Dengan emotnya persahabatnya Masya Allah <tusuk> Emang tentunya editan ini Membuat kita ngakak bahagia pastinya Dan kita lihat juga selanjutnya Gilang Dirga pun memberikan tanggapannya persahabat yang mengatakan, "Haha, ha, ha, kenapa kurin?" katanya tuh persahabat ya. Wow, Gilang Dirga aja mampir di kolom komentar persahabat di postingan ini karena lucu sekali nih kelakuan dari Papa Bilar yang selalu julidin anak tercintanya. Mudah-mudahan Abang El selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu membanggakan untuk orang banyak. Berikutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah kabar yang membahagiakan untuk kita semua warga Konoha Alhamdulillah Untuk akun Instagram Leslar Infinity Ini sudah 26.000 followers Masyalah banget ya berkat kekompakan dan kesalitan nih Terbukti banget bahwa kebarbaran dari Leslar memang luar biasa Barbar dalam sesuatu hal yang baik pastinya para sahabat ya ini adalah salah satu bukti bahwa Leslar, Lesti Bilar, masih banyak dukungan dari orang-orang baik yang tulus mencintai mereka. Masya Allah banget ya, semakin bahagia dan semakin bangga tentunya. Ke kabar berikutnya juga para di sini ada mama spesial banget ya, membuat kita semakin yakin, seyaki yakinnya bahwa Leslar adalah orang yang baik. Membuktikan di sebuah tentunya acara meet and greet kemarin, Papa Bilar, Memberikan santunan persahabatan kepada anak yatim Ini salah satu bukti bahwa kakak Bilar selalu mencontohkan kebaikan Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Yang semakin salut persahabatnya tanpa diumbar-umbar Ini di video persahabatnya orang lain Bapak Bilar tentunya memberikan kebahagiaan untuk kita semua Masya Allah biarkan orang-orang syirik Orang-orang yang selalu menghujat, dan fitnah Tentunya di luar sana Semakin tentunya membara melihat kebaikan dari seorang Rizky Binan ini, kita tetap satu tujuan persahabat, selalu mensupport, mendoakan, mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan juga dari para sahabat Islam, dari akun Sri Rahayunanda mengatakan Masya Allah, semoga Allah lipat gandakan rezekinya Dan semoga sedekah ini akan selalu menjaga kakak bilar dari fitnahan orang-orang seperti dajjal di luar sana Selalu menjaga dirinya di setiap langkahnya supaya selalu berada di jalannya yang benar Dalam keberkahan Allah Subhanahu SWT, semoga dia menjadi imam yang akan membawa membahagiakan lesti anaknya di dunia sampai jannah-nya Allah Amin Wah, wow, Allah banget ya komentarnya Luar biasa, semakin tentunya semangat mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk berikutnya juga para sahabat perhatikan Ada sebuah kabar juga nih yang kita dapatkan Dari l 2 ID satu jam yang lalu nih Menginfokan juga untuk warga Konoha Bersama kita pasti bisa yuk streaming Kita pucukin lagu Dede Lesti, single terbaru Lentera Sebelumnya ada sebuah kalimat caption juga nih yang dituliskan Selamat pagi, yuk kita wujudkan mimpi kita foto-director Pampang Nyata di Times Square New York Tuh, bersahabat, ya Yuk, sama-sama kita wujudkan mimpi kita, apalagi di tanggal 24 ini adalah tanggal Tentunya bahagia kita semua untuk Leslar Alhamdulillah, bersahabat, ya Gak terasa sudah 18 bulan tentunya kita bersama Leslar Mudah-mudahan kekompakan ini semakin terjaga dan tentunya semakin solid mau foto terpampang di Times square new york? ikuti caranya nih persahabat ya, tinggal geser aja untuk langkah dan caranya, mudah-mudahan masih gejorat bisa membanggakan kembali persahabatnya dan fotonya bisa terpampang di new york wah pastinya tentunya bahagia banget ya, kita simak tips streaming lagu Lentera di aplikasi spot tv, kita wajib untuk mendukung nih persahabat yang pertama Kalian harus memutar lagu lentera looping sebanyak 10 kali Lalu selingan putar lagu takdir cinta Setelah itu looping lagi lagu lentera sebanyak 10 kali Itu cara yang pertama Yang kedua, kalian juga harus memutar lagu lentera sebanyak mungkin selama satu hari penuh Dan share lagu lentera ke media sosial dan grup-grup chat kalian Itu cara yang kedua persahabat ya. Dan yang ketiga target streaming lagu lentera per hari sebanyak 20.000 streaming. Wow persahabat ya ini targetnya nih. Yang keempat, bagi yang mempunyai dua device atau streaming menggunakan laptop, jangan lupa untuk buka Spot TV dan putar lagu Lentera non stop agar target per hari tercapai. Hashtag-nya kita pasti bisa. Yuk, sama-sama kita kompak untuk selalu mendukung yang terbaik nih buat idola kesayangan kita berikutnya juga ada sebuah spesial yang kita dapatkan di acara kemarin meet and greet persahabatnya ternyata Papa Bilar ini video call bareng dengan kobas karena kobas kemarin tidak dapat hadir persahabatnya perhatikan nih alasan kobas tidak bisa hadir di acara kemarin ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Kobas: "Sukses acaranya Kakak Rizky Bilar, Koko Kris Bastian. Mohon maaf, kemarin gak bisa hadir karena seharian nemenin anak-anak makan, nonton, bioskop, dan dinner." Itulah alasan Kobas tidak bisa hadir di acara mid kemarin persahabat ya pas banget satu tahun anniversary Rajasi. Mudah-mudahan tentunya idola kesayangan kita sukses dalam usahanya, karirnya juga persahabat ya. Kita setiap hari hanya bisa mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan doa baik kita diijabah dan terutama kita juga pastinya persahabat mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Amin. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya